Bilal, hamdulillah, bersyukur Allah, walau khawla, walau apa-apa, Allah. Amma bagaikan saudara-saudaraku semuanya, hamdulillah, Robbil Alamin. Di siang hari ini kita bisa silaturahmi, kita tak muka, walaupun mungkin hanya lewat zoomai. Semoga kita bisa satu doa, Saling mendoakan menjadi saudara seduluran setelah wasil yang amin Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada yang berada di hadda ini maupun yang berada dimanapun Semoga selalu dalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala dapatkan rezeki yang berkah barokah berlimpah bisa untuk pergi ke Mekkah ke Madinah Sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawar, dan korok Amin ya Allah, Di pagi hari ini, saya akan melakukan kerugian. massal yang dilakukan oleh saudara-saudara yang berada di padepokan ini maupun yang berada di manapun berada tata caranya siapkan air di depan-depan jaringan jadi kita melakukan metode penghilangan gangguan penyakit medis maupun non -medis yang disebabkan oleh penyakit karena air atau karena ketempelan atau karena sihir Ada beberapa metode untuk menghilangkan gangguan penyakit karena air Karena ketempelan maupun karena sihir Metode-metode tersebut ada metode untuk mendeteksi Dan ada metode untuk menghilangkan metode untuk mendeteksi ada yang pertama menggunakan bashiro yaitu feeling atau kita sebut dengan rasa biasanya ini digunakan oleh santri-santri di sidogiri maupun di condromowo dengan cara menggunakan rasa ini metode pertama santri bisa merasakan, tetapi belum bisa melihat tetapi sebenarnya ini sudah sangat dasar karena seseorang belajar ilmu batin tidak mungkin bisa langsung melihat pasti dia merasakan dulu merasakan dulu tentang beberapa kekoiban sesuatu hal yang sir makanya saya minta kepada semuanya untuk terus mengolah rasa tetapi mungkin belum bisa maksimal karena saya belum tegas tapi mulai saat ini saya tegaskan terutama untuk pengurus pondok setiap malam harus latihan setiap malam harus diolah rasanya ya, mulai dari menarik energi alam eh, dicoba untuk mediatoran <coughs> silat hadiran gerak alif, gerak aromas dan lain sebagainya harus terus dilatih kita mampu karena latihan terus menerus karena terus diolah Terus diolah terus. Jadi yang pertama ialah dengan metode isyarah Metode isyarah itu begini. Contoh sebagaimana ibu ini sakit. Panjenengan belum bisa melihat. Tetapi panjenengan dengan membaca asma Allah nanti akan ada tumbuh rasa di dalam hati panjenengan. Bisa rasanya itu tiba-tiba ingin menangis. Terus ingat orang tua, oh berarti ibu ini dosanya sakitnya karena dosa terhadap orang tuanya. Ada kadang-kadang saya itu kalau megang orang di bawah juga muara, muara terus penginnya nenia ya, gitu, pengen marah-marah. Oh berarti dosanya beliau karena sering marah-marah sama istrinya atau anaknya atau anak buahnya atau siapa sehingga marahnya itu menimbulkan masuknya setan ke dalam diri. Karena jalan masuknya setan ke dalam diri saya tegaskan ya sebenarnya ini banyak orang yang bilang manusia itu nggak mungkin kerasukan jin. itu itu hmm. mengada-ada. Padahal, ini yang berbicara bagi Nabi Rasulullah bukan saya. Ini yang mengatakan bagi Nabi Rasulullah bahwa setan itu bisa masuk ke dalam diri manusia melalui dengan rambut dari rambut terus masuk ke aliran darah dari aliran darah nanti ini bisa mempengaruhi manusia. Jadi kalau ada yang mengatakan jin tidak bisa masuk ke dalam diri manusia itu tidak pernah enggak, enggak tahu, tapi sok tahu dan nggak mau tahu. Dia dapat ini Jadi, ngomong asal mencaplok. Makanya saya sering menyampaikan kepada ibu-ibu atau mas-masalah bisa ketika masuk ke kamar mandi diusahakan ditutup rambutnya, entah pakai top, atau pakai kerudung, pakai anduk, eh ditutup. Ketika masuk, nah, setelah itu nanti dalam hati berdoa, dalam hati berdoa untuk dilindungi Allah dari gangguan jin maupun manusia, maupun jin jin laki-laki maupun jin perempuan. Nah, jalan masuk setan itu ada tiga. Ini yang membuat jalan masuknya setan. termasuk jalan masuknya sihir. Yang pertama marah. Yang pertama jalan masuknya setan, jalan masuknya jin ke dalam diri itu mah marah. Jadi saya melawan ilmu ilmu sihir itu nggak perlu ilmu macam-macam. Yang penting jalan masuknya jin tadi tidak ada di dalam diri kita. Jalan masuknya jin ke dalam diri kita yang pertama adalah ma marah. Nah, sebab itu kalau orang mengalami gangguan jin untuk mengetahui penyakitnya itu murni medis atau non medis itu yang pertama bisa dilihat kalau itu gampang marah benda Kalau orang itu gampang marah, nesuan ini menandakan bahwa ada gangguan non medis itu yang pertama, yang kedua suka sedih, gampang sedih bukan ngerti apa-apa yuk, ngerti-ngerti sedih cucu duwe, anak duwe, bodoh duwe, yuk tiba-tiba Sedih kayak gitu, gampang sedih. Saya sudah pikir sedih kayak gitu. Ini menandakan ada gangguan. Yang ketiga, gampang was-was. Bingung kayak gitu. Orang itu bingung saja. Ini menandakan ada gangguan non medis. Langsung saja, saya jelaskan bahwa ketika melakukan pengobatan, ada diagnosisnya. Ada diagnosisnya. Setelah itu nanti baru ada pindah. Pindahkan. Diagnosisnya untuk mengetahui yang pertama dengan cara musiro, dengan cara teknik basi musiro. Ada nanti yang kedua menggunakan teknik media mediator. Ada yang ketiga dengan teknik terawang terawangan. Yang keempat ada dengan menggunakan teknik ragasu teragasu. Nah dari semua metode tadi itu yang paling mudah adalah teknik musiro. Atau isyarah, paling mudah sebenarnya Nah, setelah mengenakan e, Kita mendeteksi Penyakitnya, bagaimana, bagaimana Dan bagaimana Nah, setelah itu ditanyakan Tanda-tandanya, dan yang ketiga Adalah tindakan Tindakan ini ada beberapa e, Dengan metode beberapa cara Ada dengan metode Beberapa cara Ada dengan teknik maunah Dengan cara Teknik maunah jadi eh, teknik ini membutuhkan biaya yang lumayan berat, lumayan banyak Karena ini harus meminta eh, beberapa doa dari anak yatim piatu Dan ada beberapa amalan dan eh, meriatoh yang cukup lumayan panjang Ini membutuhkan biaya yang, yang banyak Ya ini lumayan berat Biayanya lumayan, lumayan banyak Nanti yang kedua dengan teknik fadilah yaitu, dengan cara mengamalkan Yasin Fadilah. Ini memang menggunakan waktu yang tidak cepat, tapi tidak terlalu lama, tidak seperti teknik Mona, dan juga tetap menggunakan biaya karena ada beberapa cara yang harus digunakan, yaitu dengan membaca Yasin Fadilah. Tentu, harus mengeluarkan makanan, dan juga tidak mungkin kalau kita mengundang orang atau membaca Yasin Fadilah. Wongrayasinan yang satu malam saja butuhkan biaya apalagi yang beberapa malam dan yang ketiga dengan teknik doa. Nah doa itu juga ada cara-caranya doa juga itu ada tingkat-tingkat ikatannya. Tetapi yang paling mudah dan yang paling murah dengan cara do, doa ini yang paling semuanya sebenarnya doa. Tetapi ada doa yang paling mudah dan murah ya ini nantilah yang kita lakukan. Ini yang teknik yang paling mudah Dan paling murah Cuman modal Aqua saja dan doa Tetapi modal utamanya harus yakin Seyakin-yakinnya Bahwa Al-Quran itu adalah Si sifat Jadi Yang menjadi pokok utamanya Modalnya Yang paling utama harus, harus yakin dulu Bahwa Al-Quran Itu adalah Sifat Ya sekarang kita menggunakan teknik doa ini. Yang pertama, saya minta untuk semua yang mengikuti. Perlukiah ini siapkan Aqua, air Aqua. Dibuka karena harus video. Dibuka karena harus video. Posisi berdiri seperti ketika sholat. Agak ngangkang, jangan-jangan agak ngangkang begini. ya agak terbuka. Terus yang kedua posisi berdiri yang mampu, yang tidak mampu boleh duduk, yang sakit boleh duduk, tetapi yang sehat, yang sehat boleh berdiri, yang sakit boleh duduk. Yang ketiga siapkan kresek, nah, jadi bawa kresek. Ya, siapkan kresek. <tuh> Setelah sampai sudah menyiapkan kresek, taruh kreseknya nanti di depan mulut dengan posisi Kepala menunduk, mulut mengangap, ya nanti. Nanti setelah diminum airnya, posisi kresek nanti ditaruh di depan. <tuh> Kamu Jaka kemana? Oh, ada di sana. <tuh> Ya. <tuh> rasakan apa yang saya baca ini pak Jeningan. rasakan seperti mengalir ke seluruh tubuh ke aliran darah sampai rasakan dan sampai ikuti ya monggo besi berdiri yang mampu berdiri santri-santri saya minta untuk di belakang pasien menekan titik kahilnya nanti setelah diminum airnya Tekan titik kahil 3 titik dari titik bekam yang dilakukan bagi kita Rasulullah dan yes. santri saya minta untuk di belakang pasien Santri di belakang pasien Yang sakit bisa tiduran gak apa-apa Santri-santri -apa. di belakang pasien dengan menekan titik kahilnya Ikuti saya dan rasakan asma yang saya baca Ini bukan seperti ilmu hipnoterapi ya Bukan ya Yang hanya mengandalkan pengolahan pikiran Bukan Ini bukan sugesti Tetapi ini murni dari asma Allah Yang kita baca dan Nanti akan mampu untuk menghilangkan kotoran-kotoran penyakit yang ada di dalam diri ini Panjilingan. Audo bil lah ibn as saytonir rojim. Audo bil lah ibn <tuh> as saytonir A'udzubillahi <tellan> minas syaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ashhadu an la ilaha illallah ilaha illallah ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa wassirri sari fi sa'iril asma Sebut nama ibu kandung Sebut nama ayah kandung Baca Al-Fatihah Sebut dalam hati sedulur batin Anak batin nama diri sendiri Sebut Baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Ya kenapa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kemas salaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim Wabarik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama baraka ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka Hamid Majid ya Allah ya Rahman ya Rahim saya memohon dan maunahmu ya Allah Apabila di dalam diri saya Ada gangguan ikatan Ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya Atau dilakukan oleh saya sendiri Atau dilakukan oleh orang lain Atau ada gangguan penyakit yang ada di dalam diri saya Saya memohon Ridho dan maunahmu ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Hilangkanlah ya Allah Semua gangguan ikatan penyakit yang ada di dalam diri saya maupun yang ada di dalam keluarga saya maupun yang ada di dalam usaha saya ya Allah ya Rahman ya Rahim dengan asma ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim dengan kekuatan ya Allah kekuatan adalah kekuatan mu ya Allah kekuasaan adalah kekuasaan ya Allah dengan kekuatan ya Allah dengan kekuasaan ya Allah saya memohon ridau dan maunahmu ya Allah hilangkanlah semua penyakit yang ada di dalam diri saya. Innama al-murghur tidak aradah sayyan ayyakul alaukum fayakun, fayakun, fayakun, fa subhanaladhi biadihi malaku tukul nisai walahi turjawn. Tiupkan kainnya. Diminyum. Bismillah masuk mulut. Alhamdulillah. Sekali lagi, diminum lagi. Bismillah, alhamdulillah. Diminum lagi. Lagi Bismillah, alhamdulillah. Diminum lagi. Anya, Ya Allah, saya memohon Ridho dan maunahmu. Ya Allah, jadikanlah air yang sudah saya baca khaspamu ini, Ya Allah, menjadi racun yang membunuh semua jin jin di dalam diri saya. Ya Allah. Ya Rahman ya Rah